Oke, bro, ketemu lagi di channelnya Simuni Kita kali ini akan ngebahas seal online Untuk privat di seal return, ma bro Makasih banyak yang udah sering mampir Yang nongkrong dan Oke, okay, gue akan bahas Beberapa fitur yang diberikan pada saat CBT-nya, bro Mungkin tanggal 21 nanti akan mulai open betanya Yang pasti kita harus review dulu sebelum nanti mainin di OBT ya Gue bukan uh... Youtuber so uh, official tapi nggak masalah ya maaf ma Bro, gua nggak bisa masuk dalam penjaringan di tahap pertamanya. Walaupun di tahap kedua saya bersyukur tidak akan mengikutinya kembali. Jadi untuk saat ini gua akan review sebaik baiknya agar kalian bisa mengkaji permainan ini untuk uh, investasi kalian jangka panjang ma Bro. <tutup> gua nggak mau kalau kalaupun memberikan informasi yang tidak relevan sebagai seorang silovers. Oke, yang awalnya kita akan mulai dari salah satu tempat legendaris, Bro di seal online. Untuk pihak manajemen mungkin agak sedikit sulit ya untuk membedakan antara seal Plus dengan seal klasik. Karena di seal klasik itu sudah pasti bawaannya akan menyebalkan. Salah satunya adalah drop rate. Jadi mungkin kalian akan kesulitan menemukan beberapa barang aksesoris item yang memang cukup rare. Di dunia zaman lito dulu ya di seal online klasik. Tapi kalaupun misalkan harusnya dirubah agar tidak boring dan mengikuti perkembangan zaman sekarang harusnya itu bisa. Ada beberapa fitur yang memang saya cukup salut ya untuk para manajemennya yang di seal return. Dia bisa memunculkan item yang bisa melihat untuk beberapa item yang dikeluarkan dari dropan monster. Itu ada di tombol 4 saya kalian bisa melihat. Nanti kita akan pelajari kembali kedepannya karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dari dropan monsternya juga Kalian bisa bahas di Discordnya si Return mungkin untuk masukan para GM-GMnya Namun untuk saat ini gua udah membuang waktu sekitar uh, 6 jam Gua mendapatkan uh, kemarin Subaton uh, dari kawan dan sahabat-sahabat channel saya untuk memulai permainan ini selama dua hari tanpa berhenti ma bro. Gua berhenti pada saat tidur aja. Itu pun timernya di pause. Jadi dari 16 jam ini Gua udah buang waktu 6 jam. Secara total untuk leveling sampai di level 41 ini. Dan kembali masuk ke tambang klemen. Karena disinilah e, bentuk penilaian dalam sebuah permainan untuk jenis SEAL online. Ini adalah klasik. Jadi klasik itu rata-rata di levelan saya itu pasti ngalamin main di klemen. Nah. Cuman kenapa menjadi sepi? Gua lihat di sini tidak ada potensi untuk mendapatkan barang-barang item rare dalam waktu uh, normal. Ini masih kebilang cukup sulit karena dia dalam 4 jam saya di gua Kelemen tidak mendapatkan barang yang cukup akan pundi-pundi puni cegel. Oh. di Elim sambil mancing 5 jam gua tidur istirahat dan gua mulai lagi nanti timernya untuk tersisa waktu sekitar 7 jam. Dalam maraton ini gua coba untuk membedah bener-bener dalamannya bagaimana si klasik ini karena sebelum-sebelumnya si klasik ramainya hanya 1 bulan saja dan sudah jelas itu akan dapat e, kesulitan ataupun e, para player yang tersisa petani-petani mengalami kerugian waktu dan uang. Jadi ya sudah, kita pelan-pelan aja, yang pasti kalian cukup mengerti apa yang ingin saya sampaikan ya bro ya Semoga kalian tidak kecewa, dan tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi Gua coba mencari kembali salah satu aksesoris favorit kita, yaitu KST KST di sini gua udah mulai buang waktu kembali sekitar 2 jam lebih dan sampai terakhir gua maininnya. Ini saya review kembali ya saja itu sekitar 6 jam. Bayangkan kalian 6 jam nggak dapet KST dan dropannya pun per 2 jam gua cuman dapet salah satu item, entah itu aksesoris eh, entah itu senjata ataupun armor ya. Ini di sini ada armor hunter dan kemudian senjatanya pra, eh, cleric di level 75 termasuk eh, untuk klon eh, dan juga untuk kraken sendiri di level 75 Mike di hammer ya warna kuning Itu gue dapetin hanya dalam waktu uh, Sekitar 6 jam gue bermain di sini keliling-keliling Dan ada nilai positifnya Yaitu gue dapat dropan sampah untuk cari kita cegel uh, Yaitu adalah blue blast Untuk di levelan 50an ya lu bisa tukerin nanti uh, Untuk mendapatkan cegel dari quest surat yang di, diambil dari sentral misi tinggi di dijahit uh, mungkin itu hanya salah satu tip kecil yang memang jika kalian ada kebuntuan untuk mengharapkan dapat dropan yang uh, kalian pengen inginkan ya uh, jadi uh, gua coba uh, apa memposisikan diri sebagai memang player kasual tanpa ada embel-embelnya seorang konten uh, kreator ataupun sebagai influencer ya. Gua ini adalah player murni untuk seorang player si online kasual. Jadi maaf-maaf aja jika memang para GM pun pada saat gua membahas ini, gua berikan informasi secara realnya. Jadi, hmm, dengan berat hati gua bilang di sini cukup sulit, mungkin hanya untuk para pengangguran yang mau main. Coba terbang kembali ke Herkaus, dan di sini gue lihat juga memang gue ada beberapa keberuntungan. Mungkin karena memang di tempat satu map itu cukup ramai, jadi gue dapet G6 dan Tiga, e, e, tiga buah Ruby. E, satu diamond ini didapatkan gue hanya dari monster level 50 karena di level di atasnya 70-an itu malah nggak dapat ya hanya Ruby dan Kristal. Oke, okay, gue coba e, ambil sisa keseruan dari permainan klasik game ini. Yaitu adalah menempa. Si online itu kalau nggak nempa, Sepertinya nggak keren ya bro ya. Jadi kebenaran gue memang senangnya di craftman dan tidak membuat karakter lain pada saat di CBT ini. Jadi kita tester aja untuk masalah refine. Walaupun di kegagalan rubinya cukup banyak dan mendapatkan rubinya juga sangat sulit. Eh, tapi cukup menyenangkan bro untuk bermain bersama teman-teman kalian. Uh, untuk saat ini, seperti biasa, gua selalu melakukan ritual di seal klasik ini, mitos ataupun tidak, kenapa nggak dicoba aja ya? Gue nggak biasa untuk tempat di tempat lain, selain dari kantor gua. Kantor gua itu, seperti kalian tahu, ada 10 k uh, viewer di seal bod, kalian bisa lihat aku memberikan informasi tip-tip tempat dan sangat efektif, mereka ikutin pun uh, cukup berhasil ya, cukup berhasil untuk mitos-mitos yang gua lakukan. kita balik ke jahit ini adalah tempat gua dijahit karena memang posisi kerapian di sana dan gua juga senang pakai kostumnya adalah kostum Winter Sonata oke okay. sambil menunggu ini adalah mitos yang memang gue sering bikin seperti apa ya ritual <guluh> gua nggak bisa nempa malam untuk diamond untuk ruby bisa aja kalian hajar-hajar langsung tapi karena susah di seal klasik ini untuk mendapatkan satu buah diamond pun jadi ya gue coba nunggu siang <laughs> karena waktunya malam itu emang waktunya tidur kita harus istirahat ya bro ya jadi sambil nunggu kita pagi hari di dunia si online ini makasih banyak udah supportnya Oke okay, ini udah pagi hari semoga uh, refine kita berhasil minimalnya gue gak terlalu terkikis yang menghabiskan waktu 16 jam total dalam permainan si return ini Menemui beberapa kegagalan dari awal Karena target Achievement dropan dari monsternya Gue gak dapet cuy Ini teman-teman yang selalu Ngikut di discord Gak usah segan gak usah sungkan Apapun kalian punya informasi tolong di share aja Jadi Uh, kita cari kesenangan bukan hanya dari gamenya ya minimal kita punya uh, silaturahmi yang tinggi di antara player maupun di antara youtubernya dan jangan berkecil hati ya teman-teman yang memang nggak masuk kayak gue untuk menjadikan official karena memang ini pun belum tentu ggg amat nanti ke depannya gue nggak tahu di OBT main apa enggak ya yang jelas kita lihat aja informasinya gue kemarin sempat refine dan gue coba beberapa ritual <laughs> yang emang agak unik. Percaya nggak percaya ya silahkan kalian dicoba aja Jangan sampai lupa untuk refine g manual ataupun barang equipnya Kalian harus pakai albero toolbook gua Untuk menuju ke plus 8 dan plus 9 biar itemnya nggak hilang Jadi kalian bisa beli di IM-nya Sementara diberikan secara gratis di CBT ini Kampret tuh Bisa Bisa oh, pakai ini bang? Ya oke okay, gitu Ya gue nggak belakang udah udah udah dikasih PK. Melawan anjing. Nah, dia dia dia yuk yuk tutup game-nya. Salah tutup tutup. Kada kada kada tapi Gitu dong gua kal dulu ke situ. Mana dari party itu Sakaian itu. Lu enggak bisa Sakaian itu memang GG untuk refine time mah di Dota. Okelah diguli. Gua nyombok. Yo. Mang mau tukeran gak, Mang? Sama apa? BGM nya sama bgm murang, g plus tujuh. Oh boleh, Hah? boleh pakai aja. <laughs> Ini enggak kelihatan juga bgm dipakai enggaknya nih, pakai kostum? Pakai lepas dulu kostumnya. Kostum gak juga apa liatin liatin. Eh oleh equipment ya pilihnya ya? Equipment, equipment, equipment, ya. Tampilannya gini deh Bing. Mai jadi ungu doang ya kurang satu lagi ya. Oke, okay, kita udah coba selesai menikmati permainan ini dan jam-jam gua transisi pun habis sehingga gua bisa ambil result keputusannya. Semoga buat teman-teman yang memang mencintai game se online ini masih ikut bermain di game se klasik ini tapi gua nggak kasih Uh, apa uh, Referensi yang terlalu maksimal dan gua hanya menyisakan 50% rate gua untuk memainkan game ini di OBT Karena cukup sulit dengan waktu yang terbatas untuk para teman-teman yang udah seumuran gua Udah banyak waktu kepotong keluarga dan pekerjaan menurut gua gak worth it untuk mainin terus gini Oke, okay, thank you, see you, udah ada bye, -bye ma bro